gunakan headset kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas berarti yang satunya itu pendiam yang satunya ceria itu nanya, nanya. Nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Aduh sahabat baru saya namanya Kiwil. Padil, bukan Padil, oh, padil. <laughs> bukan, padi? bukan Oh bukan. Oke okay, guys, jadi kita berada di desa mana? Seri Bandung. Seri Bandung punya, silakan nonton. Oke, mampir-mampir, beli-beli. Oke guys, hari ini kita akan ceritanya nge tapi berbeda dengan yang lainnya. Ikan akan lagi di jalan, jadi banyak suara? Motor. Oke. Nampaknya hari ini cerah, karena kami ganteng sekali. Dari lahir kami bakalan bikin konten tentang pengetahuan ilmu alam, ilmu sejarah, ilmu sejarah. sejarah yang sangat dilupakan. seperti ini. Oh, seperti dirimu ya. Di zaman saya masih ada namanya itu yang memberitahu kayak ini, gitu, ya. memberitahu. Tapi mungkin di zaman sekarang memberitahunya salah satunya mungkin dicari di media sosial ya google ataupun youtube seperti itu, facebook instagram mungkin ada juga sebagian anak muda muda mudi yang tidak tahu tentang alat ini bapak bisa bicara pak? <tuh> <tuh> cara ini uh, terlalu populer, nah. sebelum kubutin eh, Sebelum kubutin itu aja hmm. <laughs> Jadi video ini editannya agak sedikit lucu Jadi mohon maaf kalau bagi kalian yang menonton Ataupun kalian yang saya edit ya Seperti itu saya minta maaf sebelumnya Bapak, ada bicara lagi bapak Perkenalan diri atau gimana? iya <laughs> Saya sebagai member baru oh Member baru Member? Nah, saya Pak Terus kan baru masuk di sini. Mas ya, silakan. Masuk sini baru. Ya, baru masuk. Ya ini yeah. sebenarnya anak dari apa tuh keturunan langit. Iya tuh dari langit turun ke bawah terus melahirkan sebuah ilmu eh, itulah. Ya, Jelas karena disebut malaikat. Oke <laughs> langsung sajalah daripada saya ngocel terus dan dia diam terus, kita langsung saja, Let's go. Halo guys. Halo lu, Halo. Dari mana? Majaya. Ya, nah, Hari ini kita nak apa? Nak ada tahu. Ya. Oke, saya ingin bertanya kepada kalian, masih sekolah ini ne? Masih. Debbynda oh, Debby lain, <laughs> Bro. Mall, mall. Sekolah di mana? SMP Sri Bandung. Oh, Sri Bandung kalau. So, satu SMK, SMA. Ada SMA, Dok. SMP, SMK. Oh, iya iya Jadi di sini adalah pengetahuan tentang sejarah keyboard. Keyboard. Keyboard. Jadi ketik. yang benarnya itu keyboard, ya. Eh, salah, mesin ketik. Oke, siapa tadi nyo ketik tadi? Mesin ketik apalah? Kan tahu kan mesin ketik tadi kan? Apalah? Untuk Oh, untuk ya. nah. yang ketik. Ketik teks Oh, Jadi mesin ketik tuh Ya, mesin ketik kan, ketik kan? <laughs> Bentar kan? Nah, itu dah. Jadi mesin ketik tuh, yang kita ngetik Tek, tek, tek Tek, tek, tek Tek, tek, tek Oke, ano? Pintar lah Nah, ayo tek, tek, tek Nanti lupakan apa? nanti ingat sejarah tuh? Enggak Nah, bagus Jadi, untuk anak-anak muda sekarang nih Jangan lupakan sejarah Oke? Okay? Oke okay. Ada lagi? Dadah ada, tidak kenalkan dulu nama-nama masing -nama. masuk dulu kok. ya, perkenalkan nama saya Ahmad Nuno. Nah, okay. Nuno. Ya. Hmm? perkenalkan Tera -tera. Saya, Ajil Ajil nama saya Ajal Parizie. Ajal Parizie. perkenalkan nama saya Ren Agustian. Wow. Dimas Adria ada hari. <laughs> Dimas Adria ada hari. <laughs> hari. Dimas Adya hari. Dimas Adya hari. Dimas Adria. Dimas Adri. Ada hari. Ada hari. Nama saya Ahmad Albari. Wow. Perkenalkan nama saya Debi Kurniawan. Nah ini kalau kalau kalian satu nih pasti juara satu bener? Hahaha. Kenal nama saya selari. Aku ini berdiri sambil menyanyi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke okay, terima kasih ya. Oke. Okay. Oke. Oke, kita akan bertanya lagi tentang masalah sejarah tadi yaitu tentang Seketik. Tiga. Panika. Panika. Oke guys, kita bertemu lagi di satu lagi itu seorang pemuda yang sangat gagah ini. Kita akan bertanya tentang suatu sejarah sebelum era komputer yang sekarang. Oke, kita langsung bertanya. Ini apa, Kak? Untuk duit. Oke guys, dia kira ini untuk menghitung duit. Langsung kita kasih tahu aja ini itu sing ketik. Itu sebelum era komputer. Di daerah uh, era tersebut banyak sekali orang menggunakan mesin ketik. Jadi ini uh, alitullah mesin ketik sekarang sangat awam gitu, sangat solid untuk di dalam sekarang. oke, okay, makasih ya, Kenalan lho, siapa saya Ya, yeah. kenalan sama <laughs> Kak. ya, Randi Randi ini oke okay. oh, iya. gak ada dulu gak ada huh? dulu, dulu. oke okay guys kita akan bertanya lagi di diusun Sri Bandung siapa namanya Ical, Ical ya oh. di mana? Di belakang ini oh, belakang inilah. oke okay. langsung <laughs> saja kita akan bertanya apakah dia tahu tentang hal ini atau tidak oke okay. ini apa? mesin ketik nah. mesin, mesin lampu ini dia ya. mesin ketiknya juga, mesin sejarah ya, ya, ya, ini ya. mesin ketiknya oke benar itu mesin ketik jadi 100 buat dia <tik> uh, masuk sekolah towing iya sekolah di pondok ini oh sekolah di pondok. oke okay. ini salah satu anak muda yang tidak melupakan sejarah <tik> bagus sekali halo oh, assalamualaikum guys saya berada di ujung langit eh? di <tik> Saya berada di dekat cewek yang cantik Kita langsung saja perkenalan dulu Siapa nama ini? Cahaya Harusia Oh. ini? Oktavaritka Oh, berarti yang satunya itu pendiam, yang satunya ceria itu nama Happy family Oke, kita langsung saja bertanya Ini apa? tahu masih sekolah tahu ini sudah tamat oh tamatnya angkatan corona sekelasan jadi kakak kasih tahu ya ini namanya mesin keti tahu mesin jadi jangan lupakan sejarah oke mantap nggak ada lagi bye ini Teman baru saya, saya baru berkenalan hari ini, jadi salam kenal. Saya namanya Mochi. Ini teman saya namanya Sinta dan Deli. Saya Mochi namanya. Hello guys, ini dia penjelasan tentang mesin ketik. Atau biasa kita sebut juga dengan tik merupakan alat elektronik yang berguna untuk mengetik dalam bentuk cetak pada dokumen kertas. Oke okay guys, sekarang kita tahu apa itu mesin ketik. Dan kalian tahu tidak siapa penemu mesin ketik tersebut? Ayo nih, siapa yang sering baca buku atau searching-searching searching di Google? Ayo kita jawab bareng bersamaku. Vistopor Lefnam Salix dialah orang yang mengembangkan keyboard QIDI yang digunakan sampai saat ini mesin ketik ini ditemukan pada tahun 1867 mesin ketik pertama dimunculkan dan kertas yang digunakan hanya bisa kertas tisu guys jadi itulah informasi yang saya sampaikan guys. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian guys. Kita kembali lagi ke presenter yang dua orang itu guys. Let's go. Ah. Oke okay, guys. Begitulah. Vlog hari ini yang bertanya tentang mesin ketik semoga bermanfaat nah, ya. apa lagi semoga bagi yang mau nonton bisa menambah ilmu nah. yang tahu semakin tahu yang lupa semakin lupa semakin lupa <laughs> oke guys jadi intinya semoga sejarah itu tidak dilupakan dan terus dikenang hmm. apa jadi sekian Jangan lupa subrek subrek, nah. uh, like sare. Apa tuh artinya? Artinya, <laughs> <laughs> okay guys. Jadi hari ini cukup sampai di sini. Maaf tadi kebanyakan para ladies ladiesnya tidak mau untuk diwawancarai dalam hal pertanyaan tersebut, kata mereka malu. Jadi kita hmm, memakai seadanya saja, guys. Kita akan pulang terlebih dahulu karena nanti cari mama, mama marah Mau saya mengajak teman yang dimarahi mama nanti dia kami nampaknya tidak jelas guys penjelasan kami yang penting kalian tinggal, <tuh> jangan lupa untuk sebarkan video ini semoga video ini bermanfaat bila kalau ada kata-kata yang salah terkata mohon maafkan ya tinggal tak, tinggal lagi kami hey guys jadi prinsip kami berdua ini saya ini agak terlalu tidak sopan Ya oh, sifatnya adem ayem ini ya. kalau saya itu Jadi guys mohon maafkan kalau kami ada salah kata dan tutur kata jadi kami akan bolang dulu sami akhiri dengan ucapan Waalaikumsalam ya. yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yeah. Selamat Hari Raya Yidil Fitri <laughs> Mohon maaf banyak <laughs> membati Mohon maaf mengucapkan ah, dikarenakan kami lagi buntu jadi kami butuh support kalian mm -hmm. dan jangan lupa di share video ini Oke, okay. sebanyak-banyaknya <laughs> Biasanya orang itu galak nge-share di Facebook tapi suka suka event yang nonton. Cuma kalau tidak nonton kan makanya pantengin makan aja deh. Oke, terima kasih sudah Bapak di situ. Oke semuanya guys, sampai di mana waktu kita? Sudah <tuk>